Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri Kami dari tim sebelah siswi SMKPP Negeri Sari Aceh Saya Nur Fadila Haryati Saya Fadila Dan saya Surisa Tenisa Di sini kami ingin berinovasi Yakni menciptakan sebuah alat Yang dapat mendeteksi hama pada tanaman antre Berbasis internet of things Baiklah mari kita lihat Pancangan program yang sudah kami buat Baiklah, jadi ini dia rancangan program kami Nah ini pada bagian device, jadi kami menggunakan blok-blok ini Kemudian pada bagian sprite, kami menggunakan blok-blok ini Dan untuk background, kami menggunakan background pepohonan Nah jadi ini dia hasilnya, ketika tidak ada hama, maka sepandakan dalam diam dan holocode tidak akan hidup Selanjutnya, ketika ada serangga, maka halocot akan hidup berwarna merah dan si panda akan berkata serangga. Ketika serangga menghilang, maka halocot akan mati. Kemudian selanjutnya, ketika ada ulat, maka halocot akan hidup kembali berwarna kuning dan si panda akan berkata ulat. Dan ini kembali lagi ke Pixar. Tidak ada hama dan tidak ada ulat. Halo kutat.